Waspadai ada potensi oil akan terkoreksi. Secara umum, bias harian pergerakan oil terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.